Relawan yakin sosok Ganjar Pranowo yang sukses memimpin Provinsi Jawa Tengah akan meraup suara banyak pada pemilihan Presiden karena figurnya yang merakyat. Tim TV One mengabarkan, ...untuk mendulang suara. Kali ini Relawan Jaringan Anies mengajak ratusan warga mendeklarasikan mendukung Anies Baswedan sebagai calon Presiden 2024. Mereka siap turun ke desa-desa untuk memperkenalkan sosok Anies Baswedan sebagai pemimpin Indonesia selanjutnya. Relawan menilai mantan gubernur DKI Jakarta tersebut telah membuktikan hasil kinerjanya sebagai pemimpin yang berhasil amanah dan jujur saat memimpin Jakarta. Noko nah, Santren Atarogi, Karongan, Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur. Kehadiran Anies ke Madura untuk bersilaturahmi dengan ulama Semadura. Meski sempat diguyur hujan lebat, namun antusias warga tetap memenuhi halaman pondok pesantren. Di hadapan santri dan para ulama, dirinya telah mendapatkan amanah sebagai calon presiden dan ingin membawa perubahan dan keadilan di negara Indonesia. Kami mendapatkan amanah menjadi seorang calon. Insya Allah ingin membawa perubahan dan keadilan di Indonesia. Jelang bulan suci Ramadan, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berziarah ke makam wali di Gresik. Ganjar menganggap Sunan Gresik sebagai teladan utama hubungan antara ulama dan umaro. Keharmonisan kedua pemuka itu bagi Ganjar menjadi syarat mutlak memakmurkan masyarakat. Makam Sunan Gresik menjadi lokasi kedua dalam rangkaian ziarah Ganjar dan istrinya jelang Ramadan setelah sebelumnya mendatangi makam Sunan Ampel di Surabaya. Menurut Ganjar, wali Allah bernama Maulana Malik Ibrahim itu merupakan tokoh permulaan wali songo. Diterimanya Malik Ibrahim di lingkungan kerajaan tak lepas dari keramahan dakwanya. Hanya ulama kita yang luar biasa, mereka akan bisa, mereka punya waktu yang cukup banyak menerima tuluhan masyarakat dan saya melihat banyak ulama-ulama sekarang, umpama